Oh, my God. Allah melalui tahu yusul alal nabi terkanggir nabi man ayah awal alaylatin min rajaba ayyallahu ulbahu iza matatil kulub sahajal maknunga hiru-hiru Awal bulan Rajab, maka Allah bakal dihirupkan hatena di saat-saat waktu saat para HATN. Tadi ya ayam aya hirup pay hatet, pay. Pay. Pay hirup nurup pai hirup pai pai HHTC, pai HHTC, pai HHTC, pai HHTC, pai HHTC, pai HHTC, pai HHTC, pai HHTC, pai dari anu ceri goreng, jadi rok tenggadis, ya, gak pulang ceri, ayam jajah yes, ayah tahu budak letik, cukup pusar, dua ribu, ayah deh, ya, koloran ya, koloran ngalamun ayah engkau, di kawin, kedua, ya, ya, cang tangha, teh, nukir, tenggaran, lain, ke, ke, Hmm, engcang, tak usah yang kawin tolong oh, hmm? hm? di siamaju, kok bagus ahlat tuh, kalau kah yang kawin, entah datang kafimah nanya lagi, lagi barejalan, katakan bare anak nama, dan dicari kah, nanya nengado angkutan itu bagus, tak pay, tak bahaji, <laughs> wai kakek majud anak itu bagus dan dibantu. Ya, itu doa. Jadi, jangan ngasih mengenai dagang modal, ngeledekai, jangan ngasih. Eh, enggak modal 100.000, jangan nol. Ya, ini bayi, jangan pariseri. Ya, nana, ah, guys, copot tahi sumur bulan, tenun diharus. Eh, uh, marilah jadi lelah. Ah, cinta 100.000, jadi 200.000. Itu, nah, ada di Uyahan, saya juga ya. Heeh, terus ah, dagang gitu, dagangnya saya jangan ngasih ayo cepat hape mah boga duit 10 juta atau 100 juta ayo dagang naon ya, ya. dagang ndok ceknya nanti atuh besi tabrakan ajur kabeh, asana rugi cena aing ayo dagang piring gitu kemeh umahnya si dagang-dagang woy -dagang oh, kape sate nukon gitu gano nanta dagang mehe Dagangnya esek, tak baik. Dia kawin gimana hari-hari esek. Ya, sepeng hati ngeran. Betul gue kawin deh, kawin deh, ayah-ayah. Padahal itu lobaan, awal Tapi itu ayah lelaki nunggu yang ini, yang nandikan, goblok. Peng hati kata nunggu gitu ngeran. Aki-aki kawin deh, kawin deh, nyandung. Ayahnya anak, ncandain-ncandeli. teh lain masalah laku terlaku nafeng hati. Nah, Teng kita Dua <t stereotype tideUS> wah, baik hati, awal kayak gitu kemih batur buskawindi, kawindi jana encan kenya poek hati enak coba lho mencang mas, salah lho lagi hehe salah lho lagi hehe, dah selesai baik, tanya-tanya karena cang hati, menang 2 bulan udah bawa kekrobol, tak wah hehehe baik mas dah, saat jiluman hirup hirup awal bulan rajab Kucara mana hirup-hirup teh, kucara tobat kegusi Allah, lobakin majah solawat malam senen terda, atau solat sunnah mutlak, solat hajat, tariklah tuh solat tahajud, Maca Quran silakan luba busma, ulah sare tak tak ketinget sama. Sapu teh malam senen mah ulah sare guys, pokok nama spetikin nonton bola guys. Allah, Allah, gue aki-aki nonton bola tolong masya Allah inget oh, ya, kuburan malah di bebenjokan kujuri kushepan Quran masalahnya ona tambah rupak malah tuh meninggalnya malam Senin siap aja dah hamparkan orangnya langsung kebersih cek lantas B langsung tiuk tungkul Udang-udang tungkul Masya Allah saya iya orang kita ngeranak laksanakan ucapan kangjeng Nabi urang, kangjeng Nabi Muhammad Allahumma ala tafsiran ahya loba bil di antara amal sholeh maca quran maca sholawat sholat sholat iba dilaksanakeun bada magrib sampai isa 20 rakaat pulang Bid'ah sama Atau aku pencekatan khusus pencit jam malam bulan Rajab Aya di Arab Madinah ya, itu ulah. Kecuali awabin di atas ada masalah. Enggak hajakir sholat rogo ibadulah bid'ah positif. di lembrurang di genggri gendulang kurang ma'ulah lah milu. lantaran ayat khusus namun ura ngeguguru tasawuf guguru toriqoh ayah khusus sholat malam nisfu saban ayah sholat khususiyat malam hiji raja bayah sholat khususiyat nyan eto betul benang dikejakin iya makir dongeng bayi urak macan datang tadinya ulah milu ulah bayi giri sebab gua nama kakarakge ngalaksanacem syariat-syariat ngatur kos gitu kebidah tuh itu Bes beurang urang puasa, pentingna orang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasa na poharaja ganjalanna. Sekanggilna qul man suma min yauman imanana wa shibban. Tau jawab alaihi idwallahil akbar. Sajal puasa sapoe baik. Iman, wah, tisab. Percaya aja karena Allah. Ulah ayat, unsur-unsur nanawan, eta boga ganjaran nanah, Allah ngamis ikin, merah, ripuh. Kayak tajam, kuasa Jadi, urang ulang kari polang, Pak. orang ngaji, gaya, yang menang, gitu, Allah sholat yang menang ridho Allah mata Quran yang menang Allah sebab jelema lu menang Allah surga, begitu baik be. atulah mudur yang sholat lagi Allah teridhoan matukan neraka lu ditayangkan te teridho Allah kuasa bulan rajab saya Allah ridhoan saya pun paes surga poe ya, itu tak, poe Pua semen puasa, puasa rajab, pae surga, semoga mudahan semoga-moga ya <tik> jenai wajibu kiai ngadakan ngerito nah pada kedena ganjaranana sehingga orang nisti menang rito Allah subhanahu wa ta'ala lembun puasa dua poe waman suama yaumaini jelama puasa dua poe dina bulan rajab apa berarti dan kau salata la sehingga ahli langit dan ahli bumi hese mulia bisa diceritakan ku jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe Malaikat-malaikat gesek-gesek nipat anaknya, nyerita ke dalam, nyebut ke dalam, kumul ya, mulia, nah sehingga bisa-bisa nyebutkan buku mas. Oh, munda tangkapan kuasa ke naimat, tolong, taman. Cukup kita cerita kedu propaganda dan kuku kanjeng Nabi seperti eta, kurang masih keren ngarokok enebe, pesalah setolong, taman. Tolong, lepo kan nama lu. Jadi, kapangnya iya, aku bapak-bapak yaki haji, nusok ngaji ke dia, kuasa alasan ngerokok sebut, haji tolol sama ini pernah kenyataan anda menyebutkan, itu kuasa deh disiaknya tolol deh, Atuh orang mah perkumpulan tolol, Tolol ya kan? tolol aja ngerokok ini dipropagandakan lukang jeng nabi, orang tak, kawita ngeman tak kan lukang jeng nabi lantaran nyahun di tahun 2010, ya jelamat tak baru Menteri bijakin guys itu mumpung puasa gisi bijakin gitu. Peta propaganda abes urang kabita, terada tak nyai nyai yang dijahhunya tuhan gitu. Gitu DPN cuma sila ratus ribu jam murahnya kreditor yang enak itu. Urang ketarik banget lah, lantaran asalkahONTAL. Iya gue luar biasa ya. Jadi non gitu karena ganjaran Waman sawal tiga tiyam, dae jelema nu puasa 30 poe, aupi amin kuli balai dunya wa azabil akhirah, wa junun, wa jidam, wal baras, wa min fitnatid dajjal, Allahu jazak. Dae jelema nu puasa Rajab 30 poe, bakalna balai dunya sika akhirat mual dibere penyakit edan mual dibere penyakit lepra, mual dibere penyakit lampang mual dibere kakenanku fitnah dajal. berarti botol buddh jasa dan aman kurang mun puasa, tilu poek bulan dajjal semen salah rebuk karena karasa jerok ayah baik Masya Allah Tidak, obat, imam, gelap ganjaranana. ganjaranannya Ketujuh Dekanggeng Nabi wa Manusaha Sama sayangin Saja lemah puasa Tujuh poik Pemen, Sarasa, Rebo, Kemis, Jumat Sabtu, Minggu Tujuh poik tak datang ke Minggu Yee kulikon alaihi sabatu abwabijahan dam lawang jahannam anu tujo dikonci yang keramat terpisah asup kurang ayam ya asup tidak bisa misalnya nupu puasa bulan rajab tujuh muay kek lawang neraka sekaligus tidak ada jalan bagimu Wah. untuk masuk neraka jadi khas saja kita lawan jadi dikonci atau digembok masya allah luar biasa dia mungkin dekat di samping puasa rajab Masya Allah, sama nih, kamu setengah jalan. Kamu setengah jalan, teman-teman. saja, teman-teman, puasa delapan poin. Lihat, lenguh. Selain itu, aku lebih jangan pintu surga nu delapan dibuka lebar-lebar. Eh, kaget dikian, kumilah dari haji tanding Adi, ya Dari Gerti Antara mana bahwa dalam pereka sudah mana? Lewat mana gerbang citra gerbang TSD Ia gerbang kuri silahkan deknuman namanya. tak orang nyesboga ya, kartu kena asal asup tadi bikin. nyes kartu rajab asal dibikin oleh khalikat Ridwan. kartu apa itu? ini kartu rajab jadi ayah masuk. nyes sehat-sehat aja, sehat-sehat ya Allah, ya Rabbi berarti ibu ya, dan puasa delapan poe ternyata beli kartu yang asup ke sorga bebas. jadi ayah ayah kartu bebas gue. jadi itu di sorga ternyata ayah kartu bebas. Ideolog ieu meunang asup ka mana wae. Masyaallah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe kurang asup surga, bebas. Masih kena teu kena mama mah goblog. Ya Allah, ya Rabbi kurang kumaha Kanjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma saya ta'am min sahajilman nu puasa 10 poe bulan Rajab. Lam yas'am minallahi syai illaaqahu hiyam. Ha. Lamun puasa tak perlu poe, mu minta, mu aldi ngke langsung Allah. puasa bulan rajab, ya Allah, ya Rabbi, majukan. Ya warung aldi asana, mual kebel kebal bejetah, menang duit, mereka jual warung. Hatil maksud nah itu 30 poe, pokoknya barang petang, nah, nah iya kesempatan emas ya. kesempatan emas bersih tiga panggide, jengguan rajap, wajah 30 poe, menta dengan menta, nanti sebeg kurang mau ulah jelas kira dunia lo bagai bakal ditinggalin, iji, menta dihampura dos, etabai, kedua menta ilmu numang emas Diberi ilmuatu Allah terdesna hamba lamunturan. Diberi ilmucaang hat tekutajaang ilmu. Sebab al ilmu nurul ilmu tercahaya lir terbeda jadi cahaya nurul Allah wah la yudah liman aso cahaya Allah ilmu mual dibikin kajalan manusok nongtontiti baik mual dibikin kajalan manusok ngeri dia kiai kiai kiai kiai waktu yang ngeridit cerdas barang ngeridit pohon oh, ah. pohon kukulah kastar aja sah. di wetan, di kulon, di kaler ayah kiai lupa tajuna cerdas barang ngeridit cepet hati enak e, e, dan itu lurul loh ilmu Allah cabut wain kalau Allah goblok gue belum siap ya, ilmu pake ngeridit tolol oh, cek Allah cabut cabut deh kukusnya Allah cepet hati enak coba kiai kiai kusok jak ai cepat cepat cepat baik kajen kokoman salat pakai mau kusu keras dari anjing kajen kokoman ai jlai ngulah tu dari jabut cahaya Allah jabut sanaon nah, ke Allah Dizaya, Sepuluh poik. Pati -pati tuh. ujar ilmu te make ke moai 10 poe Mual pati-pati minta kecuali diberi guru si Allah nah nu hayang nyandung kesempatan